lagu ya, nggak ada lagu, lagu, ada mau lagu, ayah, nggak ada lah, ada lagu itu. lagu apa? lagu kayak gini. Ah. lagu itu yang lagu yang Spiderman itu Sila cari baru oh, bisa di sini nanti masangnya hah lagu itu. ada di situ yang ada kita apa upload dulu? Keluarnya upload edit dulu, baru bisa edit edit aja ya. ya nanti dulu, ini kita videoin dulu, baru samain sama ini, sama ini. Kita edit dulu, nunggu betul. Mình muốn men Jujur kasih, Hmm, Kau okay. kurang ajar, robot! Kau ku hajar hari ini. Ampun, ampun, Batman! Ampun, jangan pukul aku! aku nampung sama kamu oh batman skutu sama t-rex oh t-rex? Oh, ah, dino? bukan oh. apa namanya? t eh apa namanya? Alah, sama aja itu oh iya iya iya hmm. oh tunggang langgang lari ke pirit-pirit hapun Menyerang Batman Menyerang Robot Robot gitu juga robot Batman ketakutan dari tunggang langgang. <SILENCIO> macan tutul, old So, right. I